Doa-doa Katolik, doa mohon perlindungan kepada Bunda Maria agar tidak jatuh ke dalam perangkap kuasa kegelapan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ia ya, perawan tersuci yang diberkati Allah dan menjadi bundanya yang tak bernoda dalam tubuh jiwa, iman, dan cinta. Kami mohon belas kasihmu bagi kami yang malang, yang mencari perlindunganmu yang penuh daya dari ular jahat, yang kepadanya kutukan keras dijatuhkan, melanjutkan peperangan, dan memasang perangkap bagi anak-anak hawa yang malang. O oh Bunda terberkati ratu dan penasihat kami yang sejak awal dikandung telah menghancurkan kepala musuh kami. Terimalah doa-doa yang kami satukan dengan sepenuh hati bagimu sehingga menggerakkanmu untuk mempersembahkannya kepada Allah supaya kami tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap si jahat yang dipasang bagi kami. Oleh karenanya kami mohon, agar kami boleh sampai ke tempat keselamatan, dan di tengah-tengah ancaman bahaya peperangan dunia, semoga gereja suci dan umat Kristiani dimanapun juga selalu mengumandangkan pujian kemenangan, pembebasan, dan perdamaian. Ia Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang memohon pertolonganmu. Bunda Maria, Bunda Allah, Doakan dan lindungilah kami, ya Bunda. Kami mengharapkan kebaikan dan rahmat iman bagi kami, agar kami mempercayakan diri seutuhnya kepada kehendak Bapa. Ya Allah, ya Bapa, utuslah malaikatmu yang kudus untuk menjaga kami. Doa permohonan yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita